Oke, kita langsung bahas, ya. Oke, selamat Aurel, Lydia, sama Sarah. Ya. S.C. Sarah, Mudah-mudahan untuk skenario selanjutnya, kayak inilah, ya, pola ininya. Jadi, kalau tujuh satu, rasanya sudah bisa. Ini kan sudah lulus, ya? Jadi, kalau usahain kalian ujian apapun, blok apapun, stah apapun, kayak lah. Jadi, kita repetisinya, ya, kurang lebih setelah tadi bahas teori, nah, dapat evaluasi kayak ini, ya, soal jumlah ininya. Nah, Scoringnya, nah, itu jadi, nah, ini pertanyaan yang 19 nih. Oke, ini wajar ya, belum kakak terangin tadi. Nanti kita bahas bahwa kalau nih, kan, anak perempuan ini ya, nah, soalnya. Nah, ini. Tadi yang belum baca siapa? Yang belum dapat giliran. Laura. Ah, iya. Coba Laura yang baca gantian. Silakan baca. Wow. Anak perempuan 8 tahun diantar ibunya mengeluhkan BAK kemerahan sejak dua hari lalu. Seminggu sebelumnya pasien ada riwayat sakit tenggorokan. Pada pemeriksaan fisik terdapat edema preorbital. Urinalisis hematuria. Diagnosis pasien ini agak-agak ginjal akut, b ginjal kronis, c pielonefritis, d sindrom nefritik akut, e gini, gini. E, Jadi kalau dari keyword kita yang bisa dapet kan BAK merah ya, Hematuri. nah kalau dua hari lalu berarti kemungkinan sih baru akut. Nah seminggu ada riwayat sakit tenggorok. Nah, kemarin kalau skenario sebelumnya sih Tenggorok kayaknya kemungkinan streptococcus kan. Jadi streptococcus, terus tapi ini ada edema. Wah kok edema kan kemarin lebih ke arah nefrotik, Tapi urinalisis ternyata hematuri. Nah, ini memang menjebak. Tapi ini jadi review kemarin. Kalau tenggorok memang ini baru suspek. Kayak kita belajar COVID, jadi kalau suspek, ini kan perlu konfirmasi. Konfirmasinya kemarin butuh. Kalau genus harus, contohnya AST atau kultur ya, kultur dari streptococcus bakteri, nah gitu. Jadi kalau masih dalam gejala inilah sindrom. Sindrom tuh kumpulan ge-gejala, ya. Jadi, yang jadi keyword nephritic itu ke Hematuri. Gagal ginjal akut sama kronik, kita perlu GF, GFR glomerular Filtration Rate). Nah, kalau kronik biasanya dia tiga bulan lebih ya. Nah, kalau akut yang lebih baru, filenephritis, CPA positif, sama yang... ISK-nya ya, di dalam ISK, ISK tuh demam, biasanya itu kan leukosit urin kalau dari lab Jadi itu alasannya kenapa apa nih D ya. Asto kemarin anti streptolysin titer. Nah, itu yang jadi patokan ya. Nah, ini nefritik, nefritik jadi darah tinggi. Jadi huruf E, paling darah hipertensi nefritik. Protei, protein, huria, ya. Nah, itu ya. Oke, kita lihat lagi yang kuis tadi. Selain ini, yang paling banyak salah, yang kuning-kuning nih, kita review lagi. nah ini mengenai BAK sedikit-sedikit nah jadi yang tadi ya sudah kakak bahas ini labnya ISK nih tadi nitrit leukosit sama bakteri mikroskopik ya kan Oke. tadi PNA kan peronefritis akut Nah. Oke okay, ini tadi masih tentang ISK nih ya Pielo nefritis keywordnya dari CPA Tadi Oke ini ada yang lupa koronal Koronal tadi nah agak ipos padi ya yang lupa koronal ya. itu korona penis tadi nah ini gambarnya yang harus diingat korona melingkar melingkar seperti matahari jadi diantara prepusium dan gelan penis ya jadi kalau yang soal TU tadi kan ya, Tidak keluar dari ujung Tapi batang Jadi batang itu penil, ya. oke Ini Balanitis oleh Prepusium tadi kan fimosis karena dia di glannya glan penisnya Penoskrotal, penis, dan skrotum. Ya. Di antara batang penis dan kantung kemaluan. Ya. Nah, ada yang jawab, tipus skrotal. Kalau skrotal, dia cuma kantung kemaluan. Ya. Bukan embel-embel batang penis. Oke, nomor 16 nih memang belum kakak jelasin ya tadi ya kita bahas lagi oke baca lagi dari Sabrina coba, ya, silakan, nomor 16 belas. Dulu kak tahu jawabannya. Yang ini, apa tuh tebak keywordnya Mari dulu coba, keyword atau baca soalnya, nggak apa-apa. Nanti kak bantu bahas analisisnya. Nah, ini utama bengkak, dengan yang ngomong kan? Bengkak di seluruh tubuh. Kemaluan. Lemah badan. Nah, ini kemungkinan sudah anemi nih, pasan ini. Napsu makan berkurang. Jarang kencing. Nah, bisa ada kencing tapi sedikit. Kalau diawali, batuk pilek, demam. Nah. Pernah ada riwayat sakit sebelum ini dua tahun yang lalu, berobat rutin. Jadi, ini kemungkinan kalau bengkak kemarin dari proses edema. Kemarin kan edema, kalau di seluruh tubuh berarti bersifat anasarka. Ya kan? Nah, kemaluan skrotumnya berarti edema skrotum. Ya. Nah, lemah badan ini kemungkinan sudah ada HB-nya berapa nih perlu kita cek. Takutnya anemia karena pasien-pasien penyakit ginjal biasanya ada defisiensi eritroprotein, eritropoietin. bukan. Kalau protein memang dia berkurangnya karena terlalu banyak terbuang. Nah, batuk pilek ini tidak begitu tinggi. Kemungkinan ini bisa dari riwayat infeksi. Streptokokusnya, tapi perlu di sini tegak hematurinya. Nah di kasus, tidak disebutin data laboratorium dan mengenai kencing tidak disebut BAK kamera kayak itu kan. Jadi ini bisa jadi sih bukan streptokokus, mungkin bisa dari infeksi lain, misal virus atau jamur. Menjadi pencetus dari kondisi sindrom nih, nefrotik. Kalau dia pernah sebelumnya berobat, ini kemungkinan nefrotik yang bisa relapse atau resisten steroid. Ya. Itu nanti ada klasifikasinya. Harus dihafal. Ya. Kalau, kalau bisa sih memang TPP atau saat kok as nanti ketemu ya ketemu pasien dan lebih paham bikin laporan kasus. Jadi memang ini kalau sindrom nefrotik dari gambar yang kanan kiri tadi ada UO. Jadi proteinuria masif, hipoalbumin, edema dan hiperlipid. Ya, yang A deh. Tuh. Ya, jadi, kak karena lipid itu memang proses lemak disaring dan melewati permeabilitas vaskuler. Nah, ini ada onkotik albumin kan kemarin enggak terangin dari skenario 2 kan. Nah, ini ya hiperlipidemia. Jadi lipidnya itu terlalu banyak di aliran darah, ya. Nah, itu sih ya. memang soal ini kakak akui Kasus yang panjang, kalau osok kasih, kalau kalian dapat yang kayak ini lumayan jelas, lumayan khas, tapi memang jebakannya hati-hati yang batuk pilek, seolah-olah ini, oh, kayaknya nefritik nih, bukan nefrotik, ya, tapi TD di soal ini nefritik bisa kita singkirin karena TD normal kan, di kasus ini tidak disebutin dulu tensi anak naik atau ini. Karena kalau nefritik itu harus ada kenaikan tekanan darah. Nah ini, lihat kan ada manset, lata terkaf cuff ini kafnya itu ya, untuk mengukur tensi itu jadi terjepit. Nah Itulah inflammation, inflammation hypertension, nefritik. Jadi huruf i-nya di bold nih. Jadi kalau nefrotik huruf o yang ada bold yang ditebelin. Nah, itu. oke kita lihat lagi mana lagi nih yang salah salah, oke ini penyebab ya. penyebab penyakit, jadi kalau nefrotik terbatas pada glomerulus, ya, yang mana glomerulus ingat lagi histologi, ya glomerulus adanya di nefron. nah ini nih glomerulus itu anyaman pembuluh darah jadi anyaman pembuluh darah inilah yang istilahnya bocor kayak saringan kelapa untuk santan nah jadi kalau dia jebol bocor otomatis protein lipid itu keluar jadi sindrom nefrotik Murni di glomerulus. Kalau SNA itu selain di glomerulus, yang ada di tekanan darah, hematuri. ya Boleh sih ada protein sama edema. Jadi keyword-nya di tensi. Ya. Walaupun sebenarnya beberapa kasus ada yang beririsan. nefrotik on nefritic gitu. Ya, tapi kalau untuk soal MCK bolehlah sementara kalian keyword ya. Oke untuk nomor 18. mengenai ini retensi natrium akibat GFR menurun. Nah ini yang di soal tentang nefritik tadi kan. nah ini, oke, coba Lydia ya, baca Lydia, nomor delapan 18 itu nya nyokak eh. boleh langsung dulu ya coba tebak yang eh, mana nih? perahan. Mm -hmm. tiga hari yang lalu aku. oke. nyeri tenggorokan dua minggu yang lalu. Td. Ya, ini kemungkinan naik ya tekanan darah. Edem, pretibial, urin dipstick. Kalau BJ ini sih berat jenis, oke okay lah mungkin nggak terlalu khas kalau berat jenis kan. Wow. Darah, protein, proteinuria, penyebabnya retensi kan? Iya dia. Kalau ini kan berarti ke nefritik tadi itu kan. Karena dia nefritiknya alasannya karena dari sini kan jadi tenggorok karena stripto tadi kan. Mungkin kalau kita asto dapat genap, kan. Nah, apa hubungan nih? Retensi. Retensi itu definisinya apa? Retensi itu artinya tertahan ya. Nah, tertahan itu jadi mendep. Waduh, NA nggak bisa nih, keluar masuk. Nah, NA ini kita harus ingat, apa sih sifat natrium? Nah, natrium ini kan kalau kalian ingat mengenai blok kardiovaskuler inilah yang ada di garam. Jadi kalau misalnya ada pasien darah tinggi datang, kalau kalian nanti stas puskes, atau kerja di klinik, Bu. Nanti dia rendah natrium, ya, Bu. Garamnya dikurangi. Nah, itulah tujuannya. Garam ini hubungannya ke tensi. Ya. Sebenarnya, kalau mau secara teoritis, kalian harus paham mengenai mekanisme renin angiotensin aldosteron system (RAS), tapi untuk sederhananya. Itu pokoknya natrium ini termasuk mineral Jadi mineral ini nanti secara hormonal diatur oleh si aldosteron tadi nah, Aldosteron itu hormon yang dihasilkan oleh mineralokortikoid adrenal Jadi belajar ginjal sih memang bukan kalian tuh kayak kardio Ah nih pembuluh darah jantung doang ya jadi ginjal nih kita harus tahu siapa yang ngatur dari endokrin. Nah, inilah contohnya adrenal ini sebagai peran endokrin, ya. Jadi, kita kalau lihat garam di dapur contohnya nih, garamnya kan bentuknya kristal. Logika nih, kalau kristal kan padat. Nah, banyak kristal numpuk ya di dalam pembuluh darah. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terganggu di saat nyaring. Kayak santan tadi Nah inilah GFR ini glomerular Filtration Rate Itu untuk penyaringannya Jadi kalau kayak si santan tadi Dia bocor Otomatis tidak jadi tuh cairan Kalian cuma dapat ampas Nah ampas inilah Yang dimaksud dengan retensi Jadilah dia Kalau ampasnya naik Otomatis ah, rugi Penjual santan jadi kalau ruginya itu maksudnya edema Inilah kerugiannya Nah kurang lebih sih ngebayanginnya kayak itu Di nefritik edemanya karena retensi natrium Tapi kalau di nefrotik itu justru karena hipoalbumin Nah ini nih Kalau nefritik overfill yang sebelah kiri Underfill tekanan ongotik Ini masalah di hipoalbumin jadi nefro nefrotik Nah itu teori edema ya. ya. Memang teori itu sih. Tapi kurang lebih bisa lah e, jadi bayangan. Kalau kalian mau ujian MCK atau OSUKA minimal baca lah kakak ini. Kalau misalnya bingung baca textbook terlalu banyak. Nah ini sudah ringkasan. Kakak. Kasih 21 soalnya ini. Skenario A dan B ya. Karena kalau kalian cari lagi jurnal, ini edema ini lumayan favorit jadi penelitian terutama di SPJP maupun di PAPD, ya ginjal hipertensi. Ini jadi memang terus berkembang dan molekul-molekulnya bahkan lebih kompleks. Nah, jadi kalau untuk singkat sih sekadar standar dokter umum ini ini Allah cukup. Karena saya ambil dari AIK try out try Asosiasi institusi pendidikan kedokteran ya. jadi Insya Allah sesuai lah dengan kompetensi SKDI ya. Nah itu, itu nomor 18 Oke 20 ini bengkak kelopak mata erittransit ini yang nefritik tadi sebenarnya neglomerola nefritis akut jadi nefrotik, tadi ingat Proteinuri yang lebih dominan Memang, tapi Hematuri dan tensi Biasanya belum menjadi key Keyword, ya, Keyword kalau tensi Glomerulonefritis Akut karena nefrotik, murni Di glomerulus ya. Nah, jadi obatnya nih Obat harus tahu Pil warna hijau Pil warna hijau itu Prednisone memang metoprednisolon golongan steroid juga tapi kita lihat nih warna tabletnya jadi kalau dia sudah nyebut warna tablet kalian terpaksa harus spesifik nah, warna tablet metil metilprednisolon nah warna putih kalau metil ya kalau kita lihat prednisol nih coba prednisol nah, dia warna i hijau Oke. Oke, jadi hati-hati kalau memang ini sebenarnya nanya obat, kayaknya air. di blok farmako atau blok imunologi sebenarnya kan, tapi karena penyakit ginjal itu dari autoimun, idiopatik untuk menurunkan si proses inflamasi jadi memang diperbolehkan dikasih golongan steroid Oke. dari kue sih insya Allah aman ya. untuk slide kayaknya yang belum kakak singgung paling ya permeabilitas penyebab yang terkait edema tadi kan insya Allah nah paling inilah. lah berpasir, prostat ini mungkin di skenario C nah, selangkangan ya trauma urogenital ini biasanya ruptur koretra anterior posterior gitu. Tapi bisa jadi di blok trauma sih tergantung dari dosen kalian masukinnya di blok ke berapa. Kalau misalnya kakak -kak dulu di blok nefro dimasukin tapi di blok tra blok 18 ya, ini Blok trauma trauma blok traumanya itu di blok 29 sih, gitu, ya. Jadi dua kali sih proba belajarnya, oke. Okay. ada yang mau nanya nggak mengenai oh, persiapan oskah satu ini dari soal atau ini kerangka konsep. Okay, mudah-mudahan paham galau ya. Iya, kakak. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, mungkin belum ketemu di saat ini. Kakek kita ini ya, apa? Lanjut di line okay. Oke. Oke. Kak. Kaka, ya, kakak end meeting dulu ya. Bila topik Oh iya sebelum end meeting. Kakak Kutu. Lalu screenshot option lo Nah Oke okay. Oke okay. Baiklah nanti paling kalau disuruh on cam kak invite lagi ya tapi sejauh ini sih enggak enggak apa-apa masalah. salah pakai okay, ini untuk ya lah oke okay, kakak end meeting dulu ya asik hey, kak makasih kak makasalah. makasih kak oke okay.